masyarakat di Pringseu itu diawali dari proyek pilot uh, di masyarakat hidup yang kemudian dilakukan kerjasama dengan PKM program Kotaku. Kotaku ini adalah program dari Kementerian PUPR dalam penanganan kota umum. itu e, adalah satu konsep e, di mana masyarakat menabung menabung sampahnya ibarat menabung di bank itu mereka juga punya buku tabungan ya di dalam buku itu tercatat berapa sampah yang ditabung oleh mereka yang itu akan dicatat di bank sampah itu sendiri ada pengelolanya jadi kira-kira seperti itu konsepnya mereka menabung sampah Kemudian itu dikembalikan lagi ke pada penabung. Formal ini salah satu inovasi dari kawan kawan TPS TP3R e, mirip bank sampah, ya, mirip bank sampah. Kalau tadi mereka menabung, sekarang mereka membawa sampahnya ke TPS 3 r untuk ditukarkan dengan sembako salah satunya, ya. Ini salah satu produk, sampah organik ya, pupuk kompos. Ini bisa dibawa sebagai keranjang kalau kita ibu-ibu ya. belanja ke pasar pagi, pasar tradisional, lumayan ya ini pemanfaatan sampah plastik jadi uh, bagus jadi bagi yang suka dengan barang-barang daur ulang ini cukup assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh uh, perkenalkan saya Hamsilas wastopir Pembina TPS 3R di secacanan sejantan di Kelurahan Periksa Barat. Jadi di sini ada tiga armada, kemudian ada dari luar eh, tiga armada juga yang setiap hari rata-rata kami menampung 1-2 ton sampah. Laman kami adalah bagaimana Kelurahan Periksa Barat ini Sampahnya bisa terkoordinasi, bisa menjadi uh, pengurangan sampah uh, sampai 30-40 persen sehingga benar-benar membantu pemerintah daerah untuk menjadikan uh, Kabupaten Berengsewo ini kabupaten yang bersih dari sampah. sampah itu alhamdulillah syukur saya selaku ketua bisa membawa ke pengurus kami untuk mendapatkan sedikit barokah dari sampah yaitu kami dapatkan yang jenisnya organik, bisa dikerjasamakan dengan penghubung untuk dijadikan rupiah. Salah satu dasar untuk menjadi rupiah adalah sampah jenis yang anorganik. Kisarannya satu bulan itu mencapai satu juta dua sampai satu juta lima per bulannya. Alhamdulillah syukur bisa untuk menambah kesejahteraan pengurus kami. Di luar itu juga kami mendapatkan insentif uh, stimulan dari pengkap pengisian. sama dengan pengumpul dari langsung dari Tangerang pabrik plastik di sana unahan diolah menjadi biji plastik dan itu juga bisa menghasilkan rupiah alhamdulillah bisa menambah penghasilan dari para pekerja di sini kami berjumlah lima orang dari hasil itu alhamdulillah bisa menambah penghasilan di rumah tangga. sangat berterima kasih dengan karena selama ini sampah kita hanya terbuang sia-sia tidak tidak tidak bisa ada manfaatnya dibuang ke PPA alhamdulillah setelah ada PPA 3 r ini kita bisa kelola dan kita olah yang tadinya dibuang sia-sia kita bisa jadikan pupuk yang sangat berguna bisa bermanfaat untuk tanaman di sini mendekat...